bocor ngapa-ngapane. Nelangsane temen ya. Ya Allah. Oh, terang oh. ah, aku setiap. Kenapa belum? Walah, lah motor sing main, RR ngeleng-ngeleng bayar lah iya, aku coba, aku motormu nang di iya, kenal gede kok wala oh, bocah duh, duh. aduh, pengen caku terang lah, caget nah jelanya sedih gede, anu mau ngapa jepet, oh iya biasa nanti jepet, jepet-jepet ayo iya ah anak muda oh, ya. mau bebas barang iya ya. hmm bentong ya. motor nyaap to lan iki temen. Jan. Ih. ya. Wah. Cair ge enak betul ge. Si. Tapi asal lah. Yo Bisa Wisah terlanjut muni, "Space iki lah kok nawakane ana duit ana apa?" Bismillah baik. Ya Allah. Min. mau wong ndelik nyong apa ya ay ay oh nah oh, oke okay. action action go. eh main ya pemandangannya indah alami wis ganteng manis is cocok lah si payu pokoknya Uis, ganteng banget dari tiap ludes maring tiktok engko dokter siapa tambah payu payu produk teman sude bisa cakep banget wis kita di-upload hubungan gesinyal angel, peg balik baik, upload maring youtube apa itu apa, wicik ya, yeah. eh balik, terus upload, terus <tuk> <tuk> oh, pakai-pakai, ya, nanti pertang, jangan narik geduk-geduk ah. Terus lagi rekasa-rekasa banget kayak kola ya dan anak Duh, udah dulu ayolah bismillah man. kapan anak ketemu kaya? ayo eh siapa ya anak wangapun tuh minta putusnya lah, kapur banget lah oh no oh no oh no ya? mana apa kok? keton-ketonnya kayak Wong mau ditemak ayy bu mikir siapa? bu demit mu dia apa? sing sing aja walaupun aja kayak sing nginep kabarin, ngapain ngapain, diceritakan, tarik nafas tarik nafas, tarik nafas, nah hembuskan, uh, guna uang punya rempet uang punya rempah adalah apa pakai pak nenek kakek gue mesruk bukan uang teman adalah tenang kok mati apa kira mati bukan orang di Oh, rame, yang benuk, stabil tapi ngomongnya tadi enggak bener kok Ya ono kayaknya yang Ya ya. Ya. saya ya lah ya ya terbaik bisa oke tutut disit siapa mari bencong ayo ya oh iya ke sing tren milis sing jal jal bisa ah ya. aku beli mantan waras itu mana nggak mampu nah hmm. nah siapa oh wis mau kayak nyong kue apa lipat ya, buah buah kesem kuen, Ngopi, Yo, dite, metri, nah, nah, biasa kan si. rumah, hmm. ya, pangkalan berarti kita iya, Mas ngopi baik, sebut mana ya kang? Alhamdulillah, <coughs> kurek banget sih nggak ada ya bojok, oh, bojok. pas kebeneran ya, ngopi. ngerti baik, lagi cakungannya Nah, ya kepakendut hari orang sih, kan keuntung banyo mano an agenda pengen nih, ke arang sulna sesuatu. Enggak sulna apa? Ya sesuatu lah, kayak orang ketiba. Oh, oh, ya, oh, ya. Itu, iya, repot dia napa? Repot? Hmm, hmm. Nah, <tuk> ngopi ketiba si, kena rokandan. Ya. ya ngopi pinter kandan sih, karo kandan, tapi tuh ngomong-ngomong kepindah jawabnya distruk, pun pun tong berapa? Si anak nak main. Ya? Namarung tapi dia orang ant, momongan kowe yang, dan Cobod... nah, kita yang luar, dan luar, dan khusus dan kayaknya nopo yang orang oli, oli aku rawut. Ini langsung benar kan tadinya mang ini ya? Iya. Uh. Apa ya motornya mau nyerembetnya apa ya? Tapi iya. Tarani. <tuh> Padut kenapa? Ana bingung dengan siapa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada Apa? Tak ada yang mencari Apa lagi? kopi kopi Pak Kenan Miki cerita apa main, pak? Gim, pak Miki Iya Iya udah pak komen, pak? Miskin-miskin bantu ikut motor kare Padahal nya nyongkap dirusak Apa tuh? Yaudunya, terus saya nilang, kendut, ya terus oh, gitu. menit analisis pada show so, so. ya. itu itu ya mau yang pada menuduh ke orang orang main ya oh, didu, didu, didu no ya ya aku motor gara-gara nah, nek moistnya nggak tahan nangkep moistnya, kesamaan lah kue saja pada baju Ayo, lanjut apa Mas. Udah kok, di-baik. Kena besar, tau nggak? Nah, kan? ya? Riku, Riku nggak ingin ngomong Bernok, abis ngomong Miki Mudah, Nek oh, Ada Riku ga kan, untuk pribasi mana? Nggak apa ya, tengah klesam-klesam <tuk> Sakit Nyeri duit? Iya Walaah Takut nyeri Riku pribasi keadaan duit maneng, maring eneng, hakeh batir, Nek Walet batir, duit, jarku, maring eneng gabar duit Nah, ya, nah, kok nah, nah, nah. privasi sih duit. duit gua ngapa perlu Nek Pahal dari pedak dari, peta, dari peta. Ah, motornya masih kapton dor apa Motok -motok. Biasalah Mereka. orang iya kok Oh, oh tadi iya Oh, oh, oh Oke, okay, terima kasih sudah menonton video ini Semoga Anda semua terhibur dengan video ini Jangan lupa beri dukungan Anda untuk kami semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa juga selalu pantau notifikasi terbaru dari Channel ini, terima kasih. Sampai ketemu lagi di R1370 grow.